Tapi, dia bilang, di bumi, ya dia bilang jalan jalan dia bilang dia rumah. Eh, bilang dia bilang dia bilang dia bilang dia <laughs> jangan lupa non like, dan subscribe. Ayo jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa like dan subscribe. Subscribe channel. channel. Ya komen Jangan lupa. Darmaga alias ini <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Enaknya, enaknya cincau <tuk> Sudrajat channel. Sudra, sudrajat channel. Hmm. Nah, sudah saya udah lihat Ini Buat cincang patangnya Ya, cincau, Pak Tatangi, nih. Atuh jangan lupa like dan subscribe, <SILENCIO> jangan lupa like dan subscribe. hai, channel.